Oh, my God. Awas, jatuh! Si sudah ini ada ada apa bang abang ini ada ada apa abang? Abang, abang abang abang abang abang dede ya abang Gisel halo eh? apa tuh <laughs> oh biasa cu. biasa tuh sakit Ah, biasa itu. Aku. Dede. Aku tuh aku. Mana punya aku? Cepat, cepat kita, kita kayak kuda-kuda gitu. aku mana? Dede? Eh? Mana Dede? Mana Dede? Dede sayang. Ana apa? Abang abang, eh abang abang, abang abang, bukan bukan dede dede. Mana abang abang? Adik, adik, yeah. eh, abang abang ya. Oh. oh, yeah. oh tuh. Hmm? Hmm? Nangis. Nanti kamu tetap bawa ya. Nangis dong. Kenapa nangis? Enggak. Oh enggak ya. Oh naik. Iya. Atau hati. Bapak kungkang nggak? Oke. Naik. Aku, aku, aku ingin bapak pegang. Ya oke. Okay. Oke okay, deh. Awas jatuh. Hmm. Jangan ah kotor tuh bantal Jangan ah ade 3 awas jangan dong Voy oh yeah. a...